Nah saya melihat juga ini menjadi penanda juga ya Penanda juga bahwa oh, ini berarti lakon-lakon kita ini Ini Petro Jadi Ratu Nah saya tidak ingin juga membahas apa kontroversi pro kontra Apakah ini Petro Jadi Ratu ini menunjukkan kepada sosok Pak Jokowi atau, atau bukan dan dalam konotasi yang positif atau negatif Tapi sebetulnya lakon ini lakon-lakon lakon kita semua barangkali eh, hari ini. Nah, saya browsing menemukan di di internet itu juga ternyata sejak tahun 2014 sebelum pilpres yang 2014 juga sempat ramai ya sempat eh, ramai ya, di dalam konteks pilpres itu juga eh, perbincangan pe, apa pagelaran terhadap terhadap Uh, Lakon Petro Jadi Ratu ini, ya. Saya pribadi juga punya pengalaman. Saya jadi ingat ya, walaupun sudah tidak kontak Pilpres ya. lalah 2014 itu sebelum Pilpres, waktu itu bulan Juli kalau nggak salah Pilpresnya. Sekitar bulan Februari itu saya ditunjuk oleh Gusmus untuk mengkoordinir -me -me acara festival ya wali-wali Jawi di Demak dan saya. Ditunjuk untuk menjadi koordinator puncak ya. acara itu, pagelaran wayang ya di pendopo kabupaten. Duma. Nah, saya juga yang disuruh Menump menentukan lakon dan dan dalangnya. Lala, saya juga lupa perkembangannya apa, tapi jelas bukan terkait pilpres. Uh, saya enggak, enggak mengkaitkan itu. <tuh> yang muncul adalah lakon Petro 700. Nah di tengah di tengah pagelaran itu saya mendengar ada ada seorang elit elit nasional elit. wah ini Jokowi jadi lagi ini eh, oh bukan lagi ya ini nanti Pilpres ini Jokowi yang menang ini ketika pagelaran itu terjadi. Nah jadi sebelum 2014 kontak konteks eh, apa Petro jadi ratu ini juga me, kayaknya mendorong apa eh, soal Pak Jokowi ini untuk bisa tampil ya menangkan pilpres nah setelah Pak Jokowi terpilih pasca 2014 pun kemudian muncul lakon-lakon ini di perbincangan banyak tempat dalam konotasi yang yang yang sejalan dengan satu isu ini banyak sekali saya lihat termasuk Chanum juga di Ma'iyah menggelar lakon-lakon ini juga dalam dalam konteks saya juga heran gitu kok saya baca baca reportasinya itu juga konteks oh ini hanya fenomena saat hanya satu periode lah kira-kira loh jadi sejak 2014 sampai 2019 plus, antara 2016, 2017, 2018 banyak sekali uh, topik topik ini. Ya. Nah, jadi saya uh, ingin ingin ingin mencoba ya uh, berrefleksi ya. Saya tidak ingin masuk dalam konteks pe pe pemaknaan apa lakon wayang dalam konteks menunjuk sosok seseorang dan se dan seterusnya ya karena Menurut saya, di dalam pemahaman saya, dalam pengalaman saya, wayang ini uh, cermin diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau, kalau kita nonton wayang, melihat wayang itu, kita belajar untuk melihat perilaku kita sendiri. Jadi lakon yang digelar itu adalah lakon pribadi kita, masing-masing yang nonton itu. Saya ingat 2011, menggelar acara pagelaran wayang 11 malam ya dalam konteks apa peringatan 500 tahun sunan kalijogo itu ada ada waler dapat waler bahwa selama pagelaran sebelas malam itu dalang itu dilarang sama sekali untuk menyebut di dalam pagelaran nama tokoh politik yang masih hidup yang masih ada jadi nggak boleh ya jadi wayang ya hanya digelar di lakon-lakon apa yang ada di di apa eh, di sangkitnya di dalam lakon pada itu enggak boleh menyebut eh, nama sosok eh, historis yang masih masih hidup apalagi menyebut nama tokoh elit politik itu larangan nah itu eh, pengantar lalu kenapa saya kemudian eh, memilih akun petro Lato, dan kemudian memang kebetulan juga ini sedang sedang menjadi satu apa ya perbincangan tarik menarik ya pertanyaan paling besar yang yang membelah bangsa kita ini nanti kemarin 6 kemarin itu yang menang siapa 01 atau 02 masing-masing punya klaim sendiri-sendiri ya, saya juga enggak akan masuk ke situ jadi pertanyaan kita semua ini kan nanti presiden yang akan lantai itu siapa tapi ini juga sebenarnya pertanyaan kultural kepada kita Ini sebenarnya siapa sesungguhnya yang memimpin anu ya, Ini saya judulnya siapa pemimpin kita Tapi ini siapa yang memimpin kita Sebetulnya selama ini yang menuntun Yang mengendalikan Yang mengarahkan perilaku kita semua Ini sebetulnya siapa ya, Dan kemana Ini pertanyaan, pertanyaan besar Di dalam setiap uh, lakon wayang Nah jadi uh, Apa saya ingin memperbincangkan sekarang masuk ke ke lakon Petro Jadi Ratu itu sendiri. Ya. Saya ini kalau memaknai me, ya, melihat, menikmati bagian lakon itu itu mesti utuh. Sama sebetulnya kita membaca Al-Quran ya, menasarkan Al-Quran ya. Ini nasibnya agak mirip ya. Jadi dulu Tahun itu kan ada ayat Al-Maidah 51 yang ditarik menarik antara pro kontra tertentu ya. Dulu dulu tahun 70-an juga sama ayat Al-Qur'an diambil apa walataqrobah al di jarah itu artinya nggak boleh milih partai yang berlambang kohon gitu ya. Nah. Jadi ada ada ayat diambil dari konteksnya dilepaskan lalu digunakan untuk kepentingan yang sama, sebenarnya lakon wayang. Nah, membahas lakon wayang menurut saya, saya agak agak berbeda. Banyak orang yang lalu melihatnya dialognya, isinya, ya, wacananya gitu. Tapi menurut saya, kok yang konsisten dari wayang itu yang penting tokoh-tokohnya, ya tokoh-tokoh yang terlibat yang muncul di dalam lakon itu siapa saja, dan lalu tokoh-tokoh ini hubungan satu sama lainnya seperti apa di dalam cerita jadi ceritanya ini mesti mesti utuh dan lalu tokoh-tokohnya ini ini siapa ini yang menentukan karena tokoh-tokoh eh, inilah yang sebetulnya mewakili sebetulnya unsur-unsur di dalam diri kita nah sebelum kesana mungkin bagi bagi teman-teman yang yang belum akrab atau yang belum pernah melihat atau mengikuti lakon ini saya menuliskan ya kerangka ngan, apa sinopsisnya ya balungan balungan lakon Petruk jadi ratu itu nah ini seingetnya itu banyak versinya lakon Petruk jadi ratu ini karena ini lakon yang paling mungkin yang paling heboh ya yang paling heboh orang yang sering para dalang itu kemudian memang menggunakan lakon ini untuk untuk kritik sosial ya kritik eh, terhadap situasi politik kepada pemimpin ya lalu apa banyak banyak apa eh, sanggitnya ya saya mengolah ya dari dari beberapa sumber dan saya susun berdasarkan yang yang apa eh, saya saya asrak, ya. Nah, ini dimulai dari apa kayak semacam geger ya di jagat pewayangan dengan munculnya kerajaan Tiban. Kerajaan Tiban yang namanya ini loji tengara. Ya. Rajanya namanya ini sudah namanya sudah kocak banget lucu ya, jadi Prabu Wel gitu, ya. Atau juga ada yang itu Prabu Tongtong ya namanya namanya raja ini Pak nah ini tingkahnya ini kocak ya, e, tingkahnya ini kocak ya dan perilakunya ini penuh e, kontradiksi ya dia misalnya apa mengatakan ya kepada kepada bawahannya ya sesuatu yang luhur kita harus misalnya hemat, ya harus harus apa uh, jujur gitu ya harus tidak berfoya-foya tapi habis ngomong itu langsung dia memerintahkan kita pesta tujuh hari tujuh malam jadi kok apa uh, kontraksi nah ketika pada bingung ada yang protes dipukul sampai mati gitu jadi dan sakti ternyata ya kita jadi sangat-sangat <tuh> sakti lah munculnya <tuh> kerajaan ini juga lalu menggoncangkan ya uh, kerajaan-kerajaan di sekitarnya. <tuh> Misalnya Ki Entos ya ketika di Demak itu memang yang sejajar pertama langsung Hastina <tuh> ya, hastino, ya. itu gelisah rapat gimana menghadapi kerajaan baru ini loh ini. ini nanti jangan-jangan akan menaklukkan kita. Akhirnya diputuskan di Hastina menyerang uji dulu ya. Hastina menyerang lebih dulu dan ini yang dimainkan juga oleh Dalang Cermong Tejo di Dusun di Kundan itu juga sama Hastina yang, yang muncul di awal menyerang ya. Adipati Karna ini tokoh-tokoh yang hebat ya bahkan apa, eh, Bolo Dewo itu juga maju menyerang itu Sengkuni ikut maju menyerang Loditengara, tapi nggak ada yang menang nggak bisa dikalahkan sakit sekali nih. Prabu Tongtongsot -tong ini sakti, ya, karena nggak bisa mengalahkan Bolodewo, nggak bisa mengalahkan Sengkuni, nggak bisa mengalahkan, dipukul mundur balik. Nah, lalu kerajaan ini ekspansi, ya, ingin menyerang Ngamarto ya Amarto ini kerajaannya Pendowo ya. Nah, kebetulan e, akan diserang ini Pendowo kemudian didukung oleh ya. Fotonya pen, apa? Eh, Amarto ini kan kerajaan Manduro, ini kerajaannya Bolodewo sama Doro ya. Ini kerajaannya yang Krisna. Ya, bergabung untuk menahan serangan dari loji tengara ini. Kalah, Amarto ini diserang ya. Jadi bima maju kalah. Ya, Arjuno maju kalah. Praktis kali ya setiaki maju kalah ya Bolodewa, maju lagi kalah lagi Krishna juga nggak bisa menghadapi itu sehingga hanya amarto ditaklukkan ini bagi lakon wayang itu aneh ini kok ini sakti hebat hebat kalah dengan ini raja baru yang baru muncul ini sakti dan kemudian amarto ditaklukkan dijajah ya dijajah oleh prabu Dong tong Tongsot ini lalu berkuasa di amarto dan Ya Arjuna, Arjuna itu dijadikan pelayan, ya istirahat jadi pelayan, yang tidak ber, tidak bergotik semua. Nah nilai-nilai ber, total berubah semua, yang nilainya berubah semua, yang tadinya dorong-dorong, satria-satria, petinggi-petinggi kerajaan langsung jadi apa e, babu, langsung jadi pelayan, jadi jongos. Ya. Nah dalam situasi itu ya krisno Gatot Kocok berhasil lolos ya tidak dalam perang itu ke <tuh> lari ya. diketahui sama senopatnya ya, Prabu Tong saat ini, ini. krisno kok tinggal gerang-gerang playu ya gitu, melarikan diri dari pertempuran ya nggak ya, kuat gitu nah Kresno sama Gatot Kocok, ini kemudian mendatangi Semar ya di Karangka Dumpel di Karangkuma mi ya, Semar, Bagong sama Gareng ya, Semar Gareng Bagong yang kebetulan mereka juga sedang kehilangan petro, itu ya, sedang kehilangan petro. Lalu krisno mengadukan masalah yang terjadi di Amarto, problem gonjang ganjing. Singkat cerita lalu lalu Semar mencoba melihat situasi ya mendatangi Amarto ini siapa sih ini raja baru ini kok saktinya bukan main gitu tapi kok kaco gitu ya didata, didatangi ya. lalu Semar punya kesimpulan tapi cuma di iblis terus, terus Semar kembali lagi terus segera ngajak ya ngajak Gareng sama Bagong untuk coba ke Amarto gitu. Nah, lalu disuruh menghadapi itu Prabu Tongtongsat ini dihadapi oleh Gareng sama Bagong disaksikan semar, ya. dan nggak ada yang bisa mengalahkan rame akhirnya yang muncul ya Bagong sama Gareng itu santai mereka ketawa pertama loh sebelum perang harus makan dulu ini gitu ya <gifat> makan dulu, mereka dikasih makan mereka rebutan, loh ini aku mereka rebutan bertengkar ya, nah perbukan-tong satu melihat bertengkar ketawa-ketawanya anu ya uh, uh, ikut gitu loh ikut, nah ketika ikut ketawa-ketawa badar dia ya Tong -tong saya kemudian berubah menjadi petro. Nah ketika jadi petro di, di, ano, ya udah di anu ya udah ketemu petro ada semar jadi kemudian menyatu ya. Nah dengan puluhnya itu semua menjadi berubah ya ini tatanan kembali. Nah itu apa eh, jalannya lakon ya. Nah lakon ini sebetulnya apa? tidak bisa dipahami pertanyaannya apakah betul ini Peter Prabu Tom Toksot ini dan kenapa kok Peter bisa menjadi seperti itu lupa diri dan sangat sakti ini terkait dengan lakon sebelumnya harus dipahami dengan lakon sebelumnya, ada lakon sebelumnya namanya Mustokoweni ada yang mengatakan lakon Mustokowati ini enggak selain itu harus cerita anu ya jawab anu ya tidak apa-apa ya. Ini karena eh, ini nanti di sini ininya itu ya, kisah. Nah, lakon sebelumnya itu adalah lakon Ustokoeni. Itu lakon ini yang juga ramai orang sering juga mengatakan lakon ini dengan nama lakon hilangnya jamu sekali ya. Jadi pendowo. Limo sedang punya hajat kerajaan itu bangun candi di makam leluhurnya di Semaranggo. Dibantu oleh Krishna Bolodewo mereka sedang sibuk bangun candi, bangun candi di makam leluhur. Nah pada saat itu Mustokoweni ini adiknya Prabu Bumi Loko ya. Ini dulu anaknya Prabu Niwatakawoco. Kalau diurutkan ini yang dilakukan sebelumnya, namanya lakon begalang cekton yang, yang dibunuh oleh Arjuna, ini wotokawoto dibunuh oleh Arjuna. Lalu ini anaknya Mustoko ini dendam pada Arjuna, khususnya, ya, pada Amarto. Ya. Lalu mencari celah kelemahan itu, ini pendua Amarto ini akan hancur kalau nak kalau jamus, ya, fusopponya diambil kalau itu. Nah, dia mencari akal mencuri, nah ini momentum, ketika semua pendua sedang sibuk bangun candi dia nyamar, dia nyamar jadi Gatot koco datang ke kraton ke keputran nemu drupati bilang disuruh didik sinta untuk ngambil pusaka jamu sekali maksud. Drupati enggak curiga dikasihkan gatot koco lalu dibawa kabur. Nah, papasan sama Sri Kandi kaget loh ini kok aneh ada gatot koco kok bawa pusoko terbang. Dikejar sama Sri Kandi. Terus terjadi pertarungan sehingga cerita kamu siapa gitu ternyata dia Sri Kandi berhasil membuat ini Gatot Kocos Samara ini kemudian terbuka gedoknya ternyata itu Mustokowe ini tapi Jamus sedo nggak bisa direbut nah Serikandi kemudian memberitahukan ke Pendowo kejadian ini gelisah semua bingung nah pada saat yang bersamaan datanglah Satria namanya Bambang Priyambodo ya. sedang mencari bapaknya ya. nah Rupanya dapat tertunjuk dia itu anaknya Arjuna Bambang Priyambodo ya. nah ini kisah ini Bambang Priambodo ini ini Oh, ini Bambang Preludus, anaknya Arjuna dengan Bidadari Suprabo, ya. Jadi nanti dilakukan begawan ciptoning itu ketika Arjuna mengalahkan Iwato Kawacor diberi hadiah, ya, di kayangan menikah dengan Bidadari Suprabo ini 7 hari tujuh malam gitu, apa saja berbuat apa saja, ya. ditinggal kan gitu. Nah ternyata Bidadari Suprabo ini hamil lahirlah Bambang Priyododo ya kecil belum tahu bapaknya ya, terus dia tanya bapaknya, apa nah, saat itu datang nah hanya Arjun kalau kamu anakku ya harus penebut apa e, Jamus Kalimau yang dicuri mustokohnya nah, majulah Bambang Priambodo terjadi perkelayan yang memang seru ya nggak bisa mengalahkan lalu Bambang Priambodo juga sakti dia nyamar jadi bumi loko nah ketika nyamar jadi bumi lokal mustokoh ini menyerahkan Pusaka Jamus Kalimau Soda ke kesamaran ini ya bumi lokal dikasihkan ternyata berubah ini Bambang Priambodo nah direbut lagi dikejar nggak bisa Mustoko ini nyamar jadi krisna ya. Nah, bambang Priyambodo menyerahkan jambo sekali musodok Kresna ternyata ini Mustoko ini. Jadi, ano, ini lakon yang tokoh-tokohnya ini anu ya saling samar menyamar ya, saling saling apa ya? Uh, ya saling nyamar ya. Akhirnya, apa uh, direbut lagi sama Mustoko ini. Akhirnya mengeluarkan senjata sakti. Saya lupa namanya panah apa itu. Coklat. Bukan, ini Gambang Brembodo itu halnya jatuhlah apa ini perangnya ini di atas awan ya. Jatuhlah Mustokowen itu dia, apa e, jamusnya bisa direbut. Mustokowen itu jatuh dari ketinggian dengan pakaian terkoyak. Nah, ya. Nah, Gambang Brembodo itu satria yang sopan dia enggak tega melihat seorang putri pakaian terkoyak jatuhnya dia tolong gitu ya, dia tolong terbang juga gitu tampani gitu. Nah, ketika dia menolong itu saling menatap mata mereka ini dan saling jatuh cinta kan gitu ya uh, muskay ini itu cinta sama bambang Brembe, bambang Brembe itu juga ini ada putri cantik ya sakti gitu loh si ini, bukan, ini ada pria tampan sakti kok baik hati kan gitu ya jadi akhirnya mereka nah akhirnya mereka saling mencintai bambang pria lupa lepas lagi ini jamus kalimusadonya lepas lagi lepas lagi mereka saling tande ya, kalau di lagam ini akhirnya mereka menikah nah pertanyaannya ini kan ada banyak versi ya tujuan utama Babang priambodo kan merebut Jamus Kalimosodo tapi dia dapatnya malah menikah sama mustoko ini yang mencuri itu nah Jamus Kalimosodo ini lepas lagi nah di saat versi banyak versi dalang itu ada yang mengatakan bukan lepas tapi memang sibuk sibuk jatuh cinta itu lalu Jamus Kalimosodo dititipkan ke petro yang kebetulan ikut melihat pertarungan itu ya